Nasran Kuncuo, pemuda muda Alfian Des. Kali ini kita akan belajar tentang manajemen dan materi kita hari ini saya ambil dari majalah Harvard Business Review. Ini adalah majalah HBR edisi Januari Februari 2021. Ya beberapa minggu yang lalu saya berjalan-jalan di sebuah toko buku. Oh, banyak angin di sini. Ya di sebuah toko buku dekat rumah saya dan menemukan majalah ini. Saya tertarik setelah melihat sampulnya karena ternyata ada banyak artikel yang menarik di sini. Dan kali ini kita akan membahas salah satu dari artikel di edisi ini, yaitu artikel yang mendiskusikan tentang micromanagement. Teman-teman familiar dengan istilah micromanagement? Kalau kita tulis secara harfiah, micromanagement, micro itu artinya kecilkan ya, dan manajemen itu mengatur. Jadi, micromanagement itu adalah Gaya manajemen yang suka mengatur hingga hal-hal yang paling kecil sekaligus. Loh, bukannya, so, bukannya menjadi seorang manajer yang detail-oriented itu bagus ya? Ya itu memang baik, namun micromanajemen adalah sesuatu yang berbeda. Kata micromanajemen itu memiliki konotasi yang negatif. Mari kita lihat definisi kamus. Micromanajemen punya betul kata kerja yaitu micromanage. Ini adalah definisi micromanage dari Kamus Meriam Webster. To manage especially with excessive control or attention to details. Lalu KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia juga punya definisi micromanagement. Uh, manajemen dengan pengendalian berlebih pada hal-hal yang kecil atau detail. Jadi kata kunci pada micromanagement adalah eksesif atau berlebihan. Berikut adalah beberapa contoh micromanagement. Pertama, terlalu melibatkan diri pada pekerjaan bawahan di setiap langkah. Misalnya, ada proyek yang direncanakan selesai dalam waktu 6 bulan, kira-kira dengan waktu segitu, mengecek pekerjaan bawahan uh, sebanyak seminggu dua kali itu cukup. Nah, dalam micromanagement, si manajer melakukan hal itu berlebihan. Bisa saja setiap satu jam sekali, setiap hari, pekerjaan si bawahan dimonitor dan dievaluasi. Kedua, mengharuskan jalan tertentu untuk mencapai tujuan akhir. Manajer seperti ini, selain menentukan tujuan akhir, ia juga menentukan jalan yang wajib ditempuh untuk mencapai tujuan akhir tersebut. Jadi, ia tidak hanya menentukan apa, melainkan juga bagaimana. Menentukan apa tujuan akhir itu normal, namun menentukan bagaimana tujuan akhir itu harus dicapai dapat menindas kreativitas bawahan kita. Karena jalan menuju rumah itu tidak hanya ada satu, kan? Dan setiap bawahan punya bakat kreatif yang bisa dikembangkan. Yang ketiga adalah contoh dari saya pribadi, yaitu suka mengambil alih. Dulu di SMA saya aktif di sebuah organisasi. Dan suatu waktu kami punya sebuah proyek. Saya dan teman-teman seangkatan saya saat itu baru naik ke kelas 12. Jadi sudah saatnya kami mendelegasikan Organisasi itu beserta proyek-proyeknya keangkatan di bawah kami. Dan memang untuk proyek yang satu ini, kami sudah menetapkan salah seorang junior kami sebagai ketua proyek. Dan posisi-posisi penting lain juga diisi oleh junior-junior kami. Saya dan teman-teman yang kelas 12 harusnya bantu-bantu saja di hal-hal yang kecil. Namun sekitar seminggu proyek itu berjalan, anak kecil itu kawaii sekali oke, okay. ya, namun sekitar seminggu setelah proyek itu berjalan saya tidak puas dengan progres proyek itu namun sekitar seminggu setelah proyek itu berjalan saya tidak puas dengan progres proyek itu jadi saya kumpulkan anggota-anggota tim itu dan saya kasih masukan memberi masukan itu bukan sesuatu yang buruk ya, tetapi waktu itu masukan saya kelebihan dan kebanyakan dan akhirnya Hasil akhir dari proyek tersebut adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dari yang junior-junior saya rencanakan pada awalnya. Jadi ini adalah pengalaman pribadi saya yang saya sesalkan dan saya berharap teman-teman semua belajar dari kesalahan saya ini. Lalu, bagaimana cara menghindari mikromanajemen terhadap bawahan kita? Ada tiga tips praktis yang diberikan, yang diberikan di artikel di Harvard Business Review ini. Judul artikel ini adalah How to Help Without Micromanaging. Artikel ini ditulis oleh tiga profesor dari tiga sekolah bisnis atau sekolah manajemen yang berbeda. Pertama, Colin Fisher dari University of College London. Lalu, Teresa Amabile dari Harvard University. Dan, Juliana Pellemer dari New York University. Ketiga penulis ini melakukan sebuah riset kualitatif yang berlangsung selama 10 tahun. Mereka mengobservasi berbagai perusahaan dan mengadakan wawancara dengan orang-orang di dalam perusahaan-perusahaan itu. Dari riset tersebut, mereka menemukan tiga strategi kunci untuk mencegah micromanagement. pertama, menentukan waktu yang tepat untuk membantu sehingga orang yang kita bantu siap untuk menerima bantuan kita; kedua, mengklarifikasi bahwa plan kita hanyalah sebagai seorang rekan, seorang partner yang membantu; dan yang ketiga. Menyesuaikan intensitas dan frekuensi bantuan kita dengan kebutuhan setiap orang. Baik, mari kita mulai dengan yang pertama: jadwalkan bantuan kita secara bijak. Ada sebuah pepatah umum dalam masyarakat kita: "Mencegah lebih baik daripada mengobati". Namun, menurut penulis artikel ini, mungkin dalam perihal manajemen, pepatah ini tidak begitu berlaku. Jadi, ketika sebuah proyek direncanakan, tak jarang si manajer memperingatkan anak buahnya mengenai hambatan-hambatan -hambat. hambatan-hambatan yang mungkin terjadi saat mengerjakan proyek ini. Ya Kalau masalah A terjadi, kalian harus begini. Kalau masalah B terjadi, kalian harus begini. Kalau masalah C, D, E, F, G, H, I, J terjadi, kalian harus begini. Dan, dan saat masalah itu benar-benar datang, si manajer segera mendatangi anak buahnya yang bertugas menangani masalah itu, uh, kemudian mengintervensi dan memberikan bantuan. Gaya manajemen yang seperti ini terdengar terlalu preventif memang. Jadi, bagaimana gaya manajemen yang lebih efektif? Penulis artikel ini menyarankan saat masalah terjadi, kita amati dulu masalah tersebut dan tunggu hingga bawahan kita siap untuk menerima bantuan dari kita. Atau saat masalah terjadi, beritahu bawahan kita bahwa kita siap untuk memberikan bantuan dan mengenai kapan mereka mau meminta bantuan dari kita, itu terserah mereka. Ya, mungkin mereka butuh beberapa hari untuk mencoba dulu menyelesaikan masalah itu sendiri sebelum akhirnya meminta masukan dari kita. Mengapa hal ini penting? Pertama, manusia punya kecenderungan untuk lebih menghargai bantuan orang lain saat ia sudah benar-benar mengalami dan merasakan betapa sulitnya masalah tersebut. Kedua, penting bagi kita untuk membiarkan bawahan-bawahan kita belajar tanpa intervensi. Karena dari situlah mereka bisa tumbuh. Oke, okay, tips yang kedua, klarifikasi bahwa plan kita adalah sebagai pembantu. Walaupun timing kita sudah pas karena mengikuti tips sebelumnya, mengintervensi pekerjaan orang lain akan menjadi tidak efektif kalau uh, tidak jelas mengapa kita melibatkan diri. Manusia punya tendensi takut untuk meminta bantuan, karena mereka pikir dengan mencari atau meminta bantuan, mereka akan terlihat lemah, mereka akan dihakimi atau, mereka, atau pekerjaan mereka akan diambil alih. Jadi, penting bagi kita untuk mengklarifikasi bahwa plan kita adalah sebagai advisor, bukan evaluator. Penulis artikel ini memberi sebuah contoh yang baik. Jadi, ada dua orang dalam sebuah perusahaan, kita sebut saja mereka Aaron dan Gary. Aaron sedang menemukan jalan buntu dalam sebuah proyek, dan ia mencoba meminta bantuan kepada orang yang ia dengar paling berpengalaman dalam proyek seperti yang ia kerjakan. Dan orang itu bernama Gary. Kemudian, Gede merespon dan menawarkan bahwa ia akan terbang dari kantor cabang Chicago ke kantor cabang New York untuk membantu Aaron. Nah, Aaron jadi khawatir. Loh, saya kan tidak begitu mengenal dia. Kenapa dia mau datang jauh-jauh dari Chicago ke New York untuk membantu saya? Apa dia mau mengambil alih dan merampas pekerjaan saya? Bagaimana kalau atasan kami tahu dan nanti menganggap saya orang yang tidak mampu bekerja? Namun... Gede mengambil langkah yang tepat, yang dengan hati-hati mengkomunikasikan bahwa ia hanya mau membantu, bukannya mengambil alih proyek itu. Mengenai bagaimana proyek itu akan dilanjutkan nantinya, Aaron lah yang menentukan, bukan Gede. Dan tip yang ketiga, sesuaikan irama kita dalam melibatkan diri. Ini adalah istilah yang digunakan oleh penulis, rhythm of involvement. Ini berkaitan dengan intensitas dan frekuensi kita dalam membantu orang lain, membantu bawahan kita dalam konteks ini. Rhythm of Involvement perlu disesuaikan dengan apa yang bawahan kita benar-benar uh, butuhkan. Secara garis besar, ada dua jenis Rhythm of Involvement. Yang pertama adalah Concentrated Guidance, dan yang kedua adalah Path Clearing. Concentrated Guidance dibutuhkan saat bawahan kita mengalami hambatan yang tidak bisa diselesaikan dengan feedback yang singkat, feedback yang pendek. Jadi dalam jenis rhythm of involvement ini, kita sebagai manajer memberikan bimbingan kepada bawah kita dalam sesi yang panjang dan itu intens ya dilakukan misalnya setiap hari selama ya setiap hari selama beberapa hari. Lalu bentuk yang kedua, path clearing itu adalah kebalikannya. Kita memberi nasihat yang singkat saja, pendek saja secara garis besar dan kita melakukannya dalam interval yang lebih panjang, misalnya Uh, seminggu dua kali selama beberapa minggu. Dan hati-hati, ada juga jebakan, jebakan dalam tanda kutip, yang perlu kita waspadai dalam menggunakan kedua rhythm of involvement ini. Untuk concentrated, concentrated guidance, jangan sampai kita terlihat seperti orang yang menginvasi pekerjaan orang lain. Hal ini bisa kita hal ini bisa kita cegah dengan menjalankan dua tips sebelumnya secara berhati-hati. Dan untuk path clearing. Hati-hati, jangan sampai nasihat yang kita berikan itu dangkal. Ini bisa kita cegah dengan mencermati dan memahami baik-baik masalah yang sebenarnya dihadapi oleh bawah kita. Juga kita bisa juga uh, sesekali mengamati bagaimana bawaan kita bekerja, meski dari jarak jauh. Topik minasan, itu di video kali ini. Ya, Topik apa adalah manajemen yang minasan minati? Mungkin bisa kita bahas di video berikutnya. Oke, silakan tuliskan komentar teman-teman di bawah dan sampai jumpa di video berikutnya. Mata!